Rencana kerja pembangunan Wakaf saran air bersih di Desa OEKAM yang letaknya di Indonesia bagian timur, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah ini OEKAM ini adalah daerah yang boleh dibilang kalau di Indonesia Timur itu memiliki geografis yang berbukit-bukit dan Uh, musim kemaraunya lebih panjang dari musim hujan. Mungkin musim hujannya berkisar cuma ya 3 bulan selebihnya adalah musim kemarau. Nah, untuk ke lebih jelasnya lagi dengan jarak-jarak ini ada saya membuat skema rencana jaringan ke jaringan pipa NESIOEKAM. Eh nah, dari sumber air Waibono kita nanti akan membuat bak bak yang enggak terlalu besar ya untuk ini penempatan ini pompa nanti dari sumber air rebondo kita kita pompa kita buat bak induk bak tampung kapasitasnya 40 kubik dengan ketinggian lokasinya di 467 mdpl sumber air 414 mdpl jadi ini ada beda tinggi sekitar 50 50 meter nah dari bak, Induk ini nanti akan kita salurkan satu pipa ke bak pesantren yang letaknya di dekat pesantren Meftahudin ini kita akan buat bak tampung sekitar kapasitasnya 10, 10 in kubik dengan ketinggian lokasi 450 mdpl jadi dia dari bak induk bisa secara geografis langsung langsung itu turun ini juga kita alirkan dari jaringan pipa yang sampai ke bak tampung di rumah dan sekolahan yang jaraknya 1750 meter nanti di kita bagi lagi ke bak kantor desa sama ke rumah-rumah ke ini juga rumah-rumah sebagian rumah-rumah warga sini di bak dekat kantor desa kita buat 10 kubik rata-rata ya 10 kubik 10 kubik semua kecuali bak Bak induk ini, kapasitasnya 4, 40 kubik. Nah, karena sumber airnya enggak ter, tidak terlalu besar, ya, nanti mungkin pelaksanaannya bisa bergiliran, ya. Mungkin pagi yang ini dulu, apa siang ini, ini, gitu pokoknya. Sebisa mungkin nanti kita atur agar semua lokasi ini bisa, bisa kita aliri air. Yang ya, nanti kita akan menggunakan energi listrik dari matahari, di mana mungkin nanti ini airnya mengalir hanya pada saat jam tujuh pagi sampai jam 5 sore saja Jadi nggak nggak bisa full, nggak bisa full dua jam karena kalau 24 jam itu butuh apa butuh apa, baterainya cukup besar karena sistem di sana nanti dari bak-bak masing-masing ini warga uh, warga ngambil gitu ngambil di di bak ini kayak bak-bak umum lah bak umum dia dia, dia ngambil di situ pakai ember atau pakai apa gitu karena untuk sementara ini kita tidak bisa mengalirkan ke ke apa rumah-rumah ya karena tetap rumahnya yang yang, yang ini jauh-jauh yang ter, yang terlalu jauh sekali dan sistem di sana juga yang sudah berjalan mereka mengambil ke ke, ke ini bak-bak yang bak umum-umum ini. Untuk itu kami mengajak kepada para wakif, calon wakif, mari kita menyisikan sebagian rezeki kita untuk berwakaf untuk membantu saudara-saudara-saudara-saudara kita di di Desa Waikam. Meskipun di sana juga masyarakatnya minoritas Islam tapi kita juga membantu untuk kita tidak melihat apakah apakah warga di sana umat Islam atau umat atau umat ini Kristiani mari kita berwakaf melalui BWA